Guys, perjalanan naik kapal cepat, guys, inilah suasana di atas kapal KMP Aceh hebat satu guys yang akan menuju perjalanan dari pelabuhan Sinabang menuju pelabuhan Calang guys inilah suasana di atas kapal KMP Aceh hebat satu guys sambil Menikmati suasana keindahan Teluknya, guys. Dan kita melihat pulau-pulau, dan ada para nelayan yang sedang lagi mencari ikan, guys. Nah, dengan perahu kecilnya, para nelayan semeru beraktivitas untuk mencari ikan. Dengan masih alat tradisional guys Inilah keindahan teluk sinabang guys Dengan pulau-pulaunya yang sangat masih terjaga terjamin pasriannya guys Dengan suasana air laut sangat tenang guys di sana masih terlihat pindahan teluknya guys. Antara melayan, melayan mulai beraktivitas untuk mencari ikan guys. Suasana atas kapal KMP ajaibat ini para penumpang sambil menikmati keindahan teluk Sinabang, guys dari atas kapal KMP ajaibat 1 Oke okay guys Terima kasih melanjutkan perjalanan guys sampai jumpa di layaran-layaran selanjutnya guys jangan lupa like dan komen subscribe nya guys